When there's no more is left in me baru nyampe nih di parkiran Rengganis jembatan yang terpanjang ayo teman-teman ngumpul -teman, dulu, kita foto ayo hei hei foto-foto dulu sebagian jongkok fasilitas piknik. Nah. Ayo say hello sama satu gerombolan Tanah air teh yang ini, ini lemon tea Le ya. Makasih ya. kopi pinari simpen di mana You've tuh so in arms arms. Ini ah oh, bawa kopi simpan taruh di sana aja dulu ya sok tak ibu-ibu ngantri sok, yo ngantri, Pak Haji. yo, yaitu ur, terima kasih, terima kasih, ini jembatan Rengganis ya Jembatan Goyang Rengganis Berada di wilayah Ciwidey. Berada di wilayah Ciwidey, Panjangnya kurang lebih 300 350an atau 300 kurang lebih 300 lebih Ya panjangnya Ini panjangnya se-Asia Tenggara Terpanjang di Asia Tenggara Ya, jadi mengalahkan Sukabumi. Ini panjangnya. Sukabumi berapa km? Sukabumi 250. Ini 350-an lebih satu meter menuju kawah rengganis. Ya, ini Eva. Ini ketinggiannya sampai 80 80 meter ketinggian ke bawahnya. Ini ke bawahnya sekitar 80 meter nah itu itu wilayah Patenggang ini daerah gunung ini burung wilayah Patenggang kalau Rengganis ini uh, lewat uh, ke kiri ya tadi kalau dari Ciwidey nanti itu gerbang masuk Ciwidey ini langsung nih ibu-ibu nih pada ngantri nih ya Sebuahnya menggunakan tali pengaman, tapi SOP-nya sebetulnya udah aman. Iya Iya sudah aman karena kekuatannya bisa 80 eh, kilo, kekuatan 80 80 orang, 80 orang bisa mampu kapasitas 80 orang. Nah itu kawahnya, kawahnya di bawah ya ini kawahnya nih itu kawahnya ada di kawahnya itu kelihatan itu kawahnya nah, ini kawahnya ya kekuatan terpanjang Sa Asia gitu aduh. Aduh. Aduh. siap dongeng aduh gimana kita direndam sama jag-jag aduh ya, siap Terapi daripada ke dokter, nih, terapi dia, udah Boy lah. video, video, video, video, video. video.